Yang menyangkal Yesus adalah Kristus adalah antikristus 1 Yohanes 2 ayat 18-23 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Memang mereka berasal dari antara kita Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 2 Yohanes 7-11 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus Tetapi yang melangkah keluar dari situ Tidak memiliki Allah Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.